Halo selamat pagi Singawe Sekarang Kami berada di rakit Tuna BO2 Sekarang lagi Setting Ikan di rakit Tuna BO2 Kerjasama dengan KM Victoria Nah kita lihat sini ABK Dengan Tonaas Lagi sibuk guys Nah begitu juga dengan Saudara-saudara, kita dirakit ini. Wah, lihat nih Sibuk. Wow, feri. Sana ada arah. Ini ada feri lagi. opo feri lagi. Bapak Andika. Wah, lihat Don 2. Don 2 sudah sekitar 40 hari. Ini ya, 40 hari dirakit ini. Dan hari ke-40 ini uh, disetting. Dan kita akan lihat sebentar hasilnya seperti apa, guys. Hasilnya seperti apa. Oke, saksikan keseruan setting di... Rakituna Tuna dua, di sana uh, KM Victoria guys, KM Victoria. Nah ini uh, jaring yang sementara ditarik ya guys, sementara ditarik. Uh, kita lihat sebentar hasilnya seperti apa. Saya sebagai orang awam belum bisa memprediksi hasil, tapi nanti sebentar kita akan lihat hasilnya. Di atas sana uh, tuna ya Doner, kita doner uh, Mimpin ABK, menarik Hahaha <laughs> Menarik uh, Jari guys Oke kita saksikan bagaimana keseruan guys